Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat elektronik Bila sahabat di depan saya ini ada satu buah charger ponsel ya Dimana saya bertujuan berencana untuk memodifikasi untuk charger ponsel ini ya Dengan menambahkan lampu LED indikator ya pada bagian outputnya Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwasanya handphone itu dalam proses charging Seperti apa tutorialnya sahabat silahkan simak untuk langkah pertama, kita siapkan ya untuk satu buah LED indikator ya. LED indikator AC ya, tidak memiliki polaritas. Tidak mempunyai kutub positif dan negatif. Kemudian kita akan menyiapkannya satu buah resistor ya, resistor 75 kilo. Kemudian juga dengan isolasi kabel Kemudian selanjutnya adalah kabel ya. Seperti ini. Seperti apa sahabat cara merakitnya silahkan simak. Oke sahabat untuk langkah awal ya kita akan uh, hubungkan ya salah satu kaki LED indikator pada kaki resistor. Oke sahabat kira-kira untuk penyambungannya seperti ini ya. Oke sahabat, selanjutnya untuk potongan kabel ini ya, kita akan solderkan pada kedua buah kaki LED ini. Oke sahabat, kira-kira selesai uh, penyolderan ya, kira-kira seperti ini sahabat. Selanjutnya kita beri isolasi ya, untuk menghindari uh, korsleting pada bodi. Oke sahabat, untuk rangkaian uh, lampu LED indikator charger handphone ini sudah selesai ya. Sekarang kita tinggal uh, merangkainya pada charger. Bagaimana sahabat, untuk charger ini terlebih dahulu kita akan membuka yang bagian uh, sini. Kita bisa pelan-pelan uh, menyukainya menggunakan pisau atau alat lainnya ya. Bagaimana sahabat, terlebih dahulu kita akan keluarkan ini ya. Selanjutnya untuk kedua kabel ini, kita akan sambungkan ke kabel pada charger ya, seperti ini. Ataupun sahabat kita bisa langsung ya menyudir pada bagian bawah kabel warna hitam ini, tepatnya di bawah PCB ini. kira-kira seperti ini ya sahabat untuk tempat uh, penyoderaan kabelnya salah satu kabel dari lampu LED indikator kita akan solder pada uh, kabel warna hitam ya dan yang sebelahnya pun kita akan solder pada bagian kabel warna merah pada charger kira-kira seperti ini ya sahabat untuk kedua kabel ini kita akan menyodernya pada tepat di bawah warna kabel pada charger. untuk langkah ini sahabat kita sudah selesai ya dengan tahap perakitannya tinggal kita masukkan ada kotak charger. namun terlebih dahulu untuk ujung lampu led ini kita akan melubanginya bagian sini. untuk box dari charger kita akan melubangi tepat bagian di sini ya sahabat untuk tempat uh, lampu itu sendiri jadi sahabat kira-kira untuk pembuatan lubangnya seperti ini ya terserah uh, untuk melubanginya uh, menggunakan uh, paku atau uh, solder ya juga bisa nah sekarang kita tinggal uh, merangkainya ya mengemasnya memasukkan untuk lampu LED indikatornya Baiklah sahabat untuk cara memasukkannya ya, untuk kabelnya kita buat nah jalurnya dari pinggir ya, jangan dari tengah, dan usahakan untuk lednya itu pas berada pada lubang yang kita buat nah Yalah sahabat untuk uh, rangkaian uh, tambahan pada uh, charger hp untuk menambahkan lampu LED indikatornya sampai di sini sudah jadi ya sahabat sekarang tinggal kita uji coba seperti apa sahabat. balik sahabat kita akan uh, tes ya untuk hasil uh, kerja kita seperti apa hasilnya sahabat kita akan colokkan pada steker listrik ya sumber listrik. Ya, kira seperti ini sahabat untuk lampu indikatornya sudah menyala ini menandakan untuk charger sudah teraliri arus listrik dengan baik dan untuk charger ini sudah siap untuk digunakan ya, kira seperti itu sahabat untuk tutorial uh, cara merangkainya sudah lengkap ya di video. Baiklah sahabat demikian uh, tutorial kita ya cara uh, menambahkan uh, lampu led indikator ya pada charger hp. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.